Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Adik-adik yang saya banggakan Pada video kali ini kita akan membahas Kunci jawaban pada halaman 41 42 43 dan 44 Pada tema 3 kelas 5 Makanan sehat Baik, pada halaman 41 Langsung saja kita bahas Ayo berdiskusi Diskusikan dengan kelompokmu tentang satu Hal-hal positif yang bisa diperoleh dari kerja kelompok Yang kedua, tantangan yang muncul saat kerja kelompok Dan kita akan nanti menceritakan pengalaman pribadimu Tentang perbedaan yang kamu hadapi saat berada di dalam lingkungan sekolah atau rumah Baik, kita akan bahas untuk hasil diskusi nomor satu Hal positif yang saya peroleh yaitu nilai kerjasama, kekompakan, dan peduli Kemudian yang kedua, tantangan yang muncul yaitu perbedaan pendapat, rasa egois dan tidak mau menghormati dan menghargai orang lain. Saya pernah mengalami hal seperti itu saat dalam hal memilih ketua kelas. Perbedaan pendapat ada di antara kami, lalu kami melakukan musyawarah, dan permasalahan kami, yaitu perbedaan pendapat, dapat diselesaikan dengan baik. Berikutnya, yang di sini, di, hal, di kolom ini sudah kita jawab di atas tadi ya. Nah sekarang kita akan jawab di halaman 43. Identifikasi alat-alat musik pada gambar. Apakah nama alat musik tersebut dan dari mana asalnya? Baik, kita akan identifikasi dari yang pertama dulu. Baik, yang untuk gambar A Nama alat musiknya adalah Angklung, asal daerahnya yaitu Jawa Barat. Kemudian yang B itu adalah Sasando dari Nusa Tenggara Timur. Kemudian yang C itu adalah Kecapi. Asalnya adalah Sulawesi Barat. Berikutnya yang D adalah Kolintang. Asalnya adalah Sulawesi Utara. Baik, sekarang di halaman 43 di bawah tabel tadi, kita akan jawab pertanyaan pertama, apakah perbedaan alat musik A dan B? Alat musik A dimainkan dengan cara digeser, sedangkan alat musik B dimainkan dengan cara ditiup. Pertanyaan kedua, apakah perbedaan alat musik C dan D? Alat musik C dimainkan dengan cara dipukul, sedangkan alat musik D dimainkan dengan digoyangkan. Apakah alat musik khas daerah tempat tinggalmu? Alat musik khas daerah tempat tinggal saya adalah gamelan. Berikutnya kita akan jawab mengenai refleksi. Yo, lanjut. Refleksi kerja kelompok. Yang pertama, apakah hal-hal positif yang dapatku peroleh dari kegiatan kerja kelompok ini? Baik, kita jawab dari yang teratas. Hal-hal positif yang aku peroleh yaitu memupuk rasa kerjasama, toleransi, kekompakan, dan pekerjaan lebih cepat selesai. Berikutnya, pertanyaan kedua. Apakah tantangan yang aku hadapi saat kerja kelompok? Jawabannya, tantangan. Yang aku hadapi yaitu perbedaan pendapat sehingga kami berdebat Pertanyaan berikutnya, apakah yang akan kulakukan untuk membuat kerja kelompok ini lebih baik? Hal yang perlu dilakukan yaitu saling menghargai pendapat berpikir dengan jernih dan menghindari keegoisan masing-masing anggota Berikutnya ayo renungkan di halaman 44 Setiap orang memiliki pendapat dan pandangan yang berbeda Menurutmu sikap apa yang harus dimiliki agar dapat menyatukan berbagai perbedaan yang ada Memiliki sikap saling menghargai, sikap saling menghormati, sikap tenggang rasa Sikap persatuan, sikap tanggung jawab, sikap adil terhadap sesama Berikutnya di halaman 44 Kegiatan bersama orang tua Bersama dengan orang tuamu, cobalah temukan kegiatan-kegiatan yang biasa kamu lakukan di rumah Yang mencerminkan kerjasama antar anggota keluarga Apakah dalam keluargamu pernah ada perbedaan pendapat? Bagaimana keluargamu mengatasi perbedaan pendapat tersebut? Ya, pernah berbeda pendapat saya dan keluarga mengatasinya dengan musyawarah. Baik adik-adik, itu saja yang kita bahas pada video kali ini. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.